Presiden RI kedua, Soeharto, merupakan sosok yang kontroversial karena ia adalah salah satu jenderal TNI yang kala itu selamat pada peristiwa mencekam G30SPKI. Pria yang berjuluk The Smiling General itu selama dari incaran pasukan Cakrabirawa yang membantai sejumlah petinggi TNI kala itu. Hal itu menimbulkan banyak pertanyaan terkait Soeharto yang bisa lolos dari tragedi berdarah itu. Sejumlah pihak pun tak sedikit yang berpendapat bahwa sebenarnya Soeharto lah yang berada di balik Prisiwa G30 SPKI itu. Namun benarkah begitu? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Kala itu pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menyiarkan kabar sampai ke sekolah-sekolah di Indonesia dengan menyebut bahwa PKI adalah biang kerok peristiwa berdarah itu terjadi. Namun seiring waktu penculikan dan pembunuh para jenderal pada 1 Oktober, 1965 tak bisa dilihat sebagai kesalahan tunggal PKI. Peristiwa g 30 spki terjadi akibat kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Peter Kasenda dalam kematian di Didit dan Kejatuhan PKI 2016 menulis, PKI mendapat informasi tersebut dari rekan mereka di militer yang merupakan simpatisan PKI. Pada tahun 1965, militer pecah menjadi beberapa faksi yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Di antaranya sebagian kecil menjadi simpatisan PKI, partai yang pada saat itu merupakan salah satu partai politik terbesar. Kader-kader PKI sukses menduduki kursi dewan dan kursi pejabat, namun ada faksi-faksi yang justru anti terhadap PKI. Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, negara-negara pemenang silih bersaing memperebutkan pengaruh. Di berbagai negara, persaingan yang dikenal dengan Perang Dingin ini membelah dunia menjadi dua. Misalnya, Uni Soviet dengan paham komunisnya, dan ada Amerika Serikat dengan paham kapitalisnya. Di tahun 1960-an, Soekarno dan PKI lebih condong ke Uni Soviet dan justru terkesan anti Barat, sedangkan dewan jenderal diyakini sejalan dengan Amerika Serikat yang ingin menyingkirkan Soekarno. Dari keyakinan ini, para perwira militer yang loyal kepada Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta, di antaranya kolonel Abdul Latif atau komandan Garni Sun Kodam Jaya, Letkol Untung, atau komandan batalion pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa dan Mayor Sujono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka mendapat dukungan dari Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus PKI, yang merupakan Badan Intelijen PKI. Daftar jenderal yang jadi sasaran disusun oleh Syam bersama para perwira militer. Simpatisan pro-PKI itu berencana menculik para jenderal dan membawanya ke hadapan Presiden Soekarno. Adapun ternyata rencana tersebut gagal total. Persiapan tidak dilakukan dengan mata.